Watak berdasarkan weton Neptu 9. Nilai Neptu 9 hanya dimiliki oleh orang yang lahir di weton Minggu Wage dan Senin Legi. Orang dengan Neptu ini biasanya memiliki watak lincah, terang jalan, suka berpindah-pindah dan jauh tujuannya. Bersikap banyak untuk mementingkan isi perutnya sendiri. Dan bila ia diguna-guna, ia akan kebal Dalam istilah primbon, watak ini disebut berlaku seperti api